Sejarah Indonesia Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya, terutama dalam hal keberagaman budaya dan perjuangan kemerdekaannya. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Zaman prasejarah, Indonesia dihuni oleh manusia purba sejak lebih dari 1,5 juta tahun yang lalu. Banyak situs purbakala dan gua-gua di Indonesia yang menjadi bukti keberadaan manusia purba. Zaman Hindu-Buddha, pada abad ke-4 hingga ke-14, Indonesia menjadi pusat kerajaan Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Kuno, dan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa ini, seni dan arsitektur berkembang pesat, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Zaman Islam, pada abad ke-13, Islam tiba di Indonesia dan menyebar ke seluruh Nusantara. Beberapa kerajaan Islam yang terkenal adalah Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, dan Kesultanan Banten. Zaman Kolonial, pada abad ke-16 hingga ke-20, Indonesia menjadi jajahan Belanda. Perjuangan kemerdekaan dimulai pada awal abad ke-20, dan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Zaman kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia harus berjuang melawan penjajahan Belanda dan juga menghadapi berbagai tantangan dalam membangun negara. Pada tahun 1965, Indonesia mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September dan pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami masa-masa yang ditandai oleh stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Zaman Reformasi, pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengakhiri era Orde Baru dan membuka jalan untuk demokratisasi yang lebih luas. Sejak itu, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan semakin menempati posisi yang lebih penting di dunia. Itulah beberapa peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Perjuangan dan keragaman budaya Indonesia menjadi ciri khas negara ini dan membentuk identitas bangsa yang kuat.